Welcome to my channel Piltong 52 Sebelum kita mulai pelajaran Klik tanda subscribe Lalu klik lonceng Belajar online itu menyenangkan Bersama Pak Ari, hari ini kita akan belajar tema satu, tema kedua, pembelajaran kelima IPS, SBdP, dan matematika. IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial Kehidupan ekonomi terkait kondisi geografis negara-negara ASEAN Yang pertama, kegiatan ekonomi negara Malaysia meliputi sektor pertanian perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Ekonomi Malaysia bergantung pada ekspor bahan mentah, terutama pada minyak bumi, karet, kelapa sawit, dan kayu. Pertanian menghasilkan padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain hasil pertanian, Malaysia juga menghasilkan tanaman perkebunan. Hasil perkebunan di Malaysia barat antara lain karet, kelapa sawit, dan kopra. Adapun hasil perkebunan di Malaysia timur antara lain karet, kelapa sawit, dan lada hitam. Malaysia juga menghasilkan kayu dan rotan. Malaysia menghasilkan tambang timah terbesar di dunia. Hasil tambang yang lain antara lain minyak bumi, biji besi, bauksit, dan gas alam. Perdagangan Malaysia cukup maju. Malaysia mengekspor bahan utama pembuatan barang elektronik terbesar. Selain itu, Malaysia juga mengekspor hasil alam berupa minyak dan gas bumi, karet, kopra, timah, kelapa sawit serta kayu. Nelayan di Malaysia masih menggunakan perahu-perahu tradisional dan hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Malaysia memiliki industri alat-alat elektronik, tekstil, bahan kimia dan kerajinan tangan. Malaysia juga memproduksi mobil buatan sendiri yang diberi nama Proton. Petronas merupakan simbol kemajuan ekonomi Malaysia Selanjutnya, kegiatan ekonomi negara Singapura meliputi Perdagangan, industri, dan jasa Ekonomi Singapura Perdagangan di Singapura terbesar di Asia Hal itu terjadi karena didukung oleh letak Singapura yang strategis Dan pelabuhan laut dengan sarana dan prasarana yang lengkap Letak strategi Singapura yaitu terletak pada posisi silang, jalur lalu lintas pelayaran dari negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Singapura merupakan negara yang memiliki pelabuhan yang paling ramai di Asia Tenggara. Walaupun hanya memiliki sedikit bahan tambang, Singapura merupakan negara industri modern yang menghasilkan berbagai macam barang. Untuk memenuhi kebutuhan industrinya, Singapura mengimpor dari negara lain. Sektor Perekonomian Negara Brunei Darussalam itu dalam sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Ekonomi Brunei Darussalam Sangat bergantung pada ekspor minyak bumi dan gas alam. Hasil ekspor tersebut menjadikan negara Brunei Darussalam menjadi negara yang pendapatan perkapitannya paling tinggi di Asia Tenggara. Adapun komoditas impornya berupa mesin-mesin pertanian, alat transportasi, tekstil, dan bahan pangan. Selain dari hasil pertambangan ini, perekonomian Brunei Darussalam juga didukung oleh hasil pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Komoditas ekspor utama Brunei Darussalam adalah minyak, gas bumi, karet, lada, dan kulit kerbau. Brunei Darussalam juga mengembangkan pariwisata alam seperti kehidupan di atas kota air dan wisata budaya. Untuk kegiatan ekonomi negara Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, Filipina, dan Timur Leste, silakan kalian baca di buku materi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment. Oke, ciao.